Jadi motoring dari Jakarta sampai Bali sampai <im> seru sih, tapi nggak punya duit kan? Duit sih ada, cuma masa... udah tenang gue yang bayarin deal? gua harus menuruni koleksi musno, sabar, nis. Kan kita kembali kalau misalnya naik mobil, tinggal tukeran hampirnya. Naik pesawat, tinggal duduk. Nah ini kenapa naik motor? Gue pengen bebas. Ya ampun Jojo, Jojo. apa Ampun deh itu anak ya. Monika malah turing. Kok bisa arti kok? Karena gitu waktu sama temen-temen ya. Gue distract, gak mahal. Lo cari cara buat, lepasin salis. Caranya gimana? Udah improve aja ih <tuk> Eh, badan lo yang gede lo. Eh, <tuk> eh, Lo ngapain? Lalu katanya improve. lu gila tau gak? Lo tuh selalu pengen dapetin semua hal yang gak pernah bisa lu dapetin. Sekarang, lu mau dapetin Eva yang gak pernah bisa lu dapetin. Bocah lu berdua. Ribut gara-gara cewek. Ron, gue quit. lo semua pikir kalau udah nyebrang pulau bisa selamat dari kejaran gue. Telinga sama mata gue dari mana-mana, bro. Serius banget kali. Ayo. Serius kamar kita kayak gini ranjangnya cuma satu lagi. Ini nama saya. Ini kacanya terawang gini gimana gue mau boket.